Halo sahabat, jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat, salam satu hobi, salam budidaya Untuk video kali ini eh, merupakan video lanjutan dari video yang kemarin Yang saya beri judul, cara menjaga kestabilan air kolam Agar tetap sehat dan selalu bersih Bebas dari lumut dan bau kurang lebihnya judulnya seperti itu dan mengapa di dalam setiap konten-konten saya eh, saya selalu membahas air dikarenakan begini sahabat ikan itu tidak bisa dipisahkan dengan air jadi memelihara ikan atau berbudidaya ikan itu sama halnya memelihara air akan tetapi air yang bagaimana itu air yang sehat air yang memenuhi syarat untuk ikan-ikan uh, kita bisa hidup di air tersebut yaitu air yang sehat kaya akan oksigen dan terjaga dari kestabilan nilai pH nya sedang untuk video kali ini saya akan sedikit membahas apa, -apa penyebab Air kolam di sistem ras atau resirkulasi itu cepat keruh. Sedangkan penyebab air kolam di sistem ras cepat keruh itu disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya faktor pakan atau juga desain kolamnya maupun dari peralatan yang sangat gunakan Suatu misal. Water pump yang kurang sesuai dengan volume air yang ada di kolam sanggar dan menurut pengawatan saya mengapa air kolam itu cepat keruh cepat berwarna coklat itu penyebab utamanya itu di faktor pakan karena pakan sebelum kita berikan tentu saja terlebih dahulu kita bibis dengan campuran molase dan EM4. Sedangkan untuk warna molasenya sendiri begitu juga dengan EM4nya itu warnanya kecoklatan. Bahkan ada molase yang warnanya itu sampai agak sedikit kehitaman. Belum lagi ditambah dengan warna pelet yang digunakan cair dan sudah pasti apabila kita terlalu lama membiarkan dalam kode yang seperti itu maka warna air kolam itu akan semakin jauh lebih pekat dan berkesan kotor sedangkan langkah atau cara saya mengatasi hal tersebut biasa saya lakukan big wash dalam satu minggu itu dua kali sedangkan untuk ikan-ikannya itu saya puasakan satu kali dalam seminggu dengan harapan agar ikan-ikan itu mau memakan klok ataupun juga lumut-lumut yang mungkin saja tumbuh di dinding-dinding kolam Alhamdulillah dengan cara ini cukup efektif cukup berhasil sahabat boleh mencobanya demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menghibur, bisa membantu ada kurang lebihnya saya mohon maaf untuk sahabat-sahabatku yang baru saja bergabung di channel ini bantu di subscribe, like, di komen serta tekan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video terbaru baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata. Demikian sahabat, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.